Halo semuanya, aku Lian baik lagi channelku. How are you guys? Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam sana baik-baik aja. As always, setiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gua buat balik lagi ngebahas video-video menampakkan super creepy buat asupan horror kalian. BTW, kemarin gua bacain komen-komen lo. Banyak yang minta gua buat live stream. Kira-kira live stream mau ngapain? Apa yang dibahas? Hmm, tapi menarik juga sih ya buat live stream dan interaksi sama kalian. Tapi gua pengen cek ombak dulu aja deh. Kira-kira lo semua setuju nggak kalau misalkan gua cobain buat live stream? Dan kalau misalkan live stream kira-kira kita mau ngebahas apa nih? Kalau misalkan ada 500 lebih yang komen bang live stream bang gua janji gua bakal cobain buat live stream minggu depan Oke? Okay? Oke okay guys di video kali ini gua masih pengen ngelanjutin buat ngebahas Video-video penampakan bocil ketempelan Sekarang ini kita udah sampai ke part 14 So buat lo semua yang belum nonton part-part sebelumnya Lo bisa tonton dulu linknya gua taruh di bawah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 As ya kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang super duper creepy so ada sebuah keluarga di Uni Emirat Arab yang tinggal di sebuah apartemen Di situ mereka isinya cuma ada tiga orang suami, istri dan juga seorang anak laki-laki tapi setelah mereka tiga tahun tinggal di situ akhir-akhir ini mereka itu ngalamin banyak kejadian aneh sejak art-nya berhenti bekerja di apartemen mereka. You please drop mulai dari suara ketukan cakaran sampai lemari yang digedor-gedor cukup ekstrim dan tiba-tiba suatu hari mereka itu nemuin banyak belatung Des, baca Drama Sang suami bernama Zack mengaku, "Dok, itu skeptis dan sama sekali nggak percaya sama hal-hal yang begituan. Tapi makin hari makin kesini, situasi rumahnya itu makin aneh. Sampai suatu hari tiba-tiba anak laki-lakinya itu bilang, 'Kalau dok itu punya seorang teman bernama Jerry.' Awalnya bapak ibunya itu nggak terlalu gubris, ya, ya, kayak cuman angin lalu aja gitu." Ah nih bocah cuma ngaco doang kali ya Tapi pas mereka ngecek rekaman kamera CCTV di rumahnya lagi Pas anaknya ini bilang Jerry Mereka shock banget sama apa yang terekam di videonya Perhatiin baik-baik Dan kejadian yang tadi itu masih baru permulaan aja ya. Masih banyak banget kejadian aneh yang terjadi di rumah Zack ini. Dan makin hari, makin ekstrim. Ya. Banyak barang-barang di rumah mereka yang kelempar dan jatuh sendiri Tapi yang lebih creepy Suatu malam pas mereka semua lagi tidur Tiba-tiba sang suami bernama Zack ini Kebangun tengah malam karena mendengar suara air today. oke okay, oke okay. keran air yang ada di kitchen sink dan juga di kamar mandi tiba-tiba bisa nyala sendiri dan saya kaget banget ya karena tiba-tiba di belakangnya ada suara benda yang cukup keras Dan juga suara langkah kaki seseorang Yang kayak sumbernya itu deket banget dari tempat Doi berdiri Selain itu, kalau lu jeli Di depan Zack itu tiba-tiba muncul sebuah asap putih Yang sumbernya itu misterius Entah dari mana Otomatis malam itu Doi itu ketakutan setengah mati ya Pengalaman horor yang dihalamin sama Zack dan keluarganya ini Masih terus berlanjut sampai sekarang So kalau misalkan lo semua pengen gue buat ngelanjutin ngebahas kasus ek ini di next episode, komen aja di bawah. Baby. So ada seorang ayah yang tinggal sendirian di sebuah rumah. Di rumah itu hanya ada doi, anaknya, dan anjing peliharaannya. Doi cerita kalau sering banget ngalamin kejadian aneh. Mulai dari ngedenger suara-suara yang sumbernya nggak jelas... Barang-barang yang gerak-gerak sendiri dan lain-lain, makanya cowok ini tuh sering banget ngerekam video di dalam rumahnya pakai handphonenya. Dan gak jarang juga kejadian aneh itu terekam di videonya. Coba deh lo sekarang perhatiin video yang ini baik-baik. Okay, so we've been uh, pretty much hunkered down in my bedroom the whole day, um, just me and the dog and the baby. But at this point, she's got to go outside, so I'm gonna let her out. I figured I would just record the whole thing. Ya, yeah, here we go. Let's go potty days. Nope. Nope. Go to the room. Go, Daisy. Go, go, go, go. Awalnya, anjing mereka itu tiba-tiba pengen buang air. Padahal cowok ini, bayinya, dan juga anjing peliharaannya itu seharian ada di dalam kamar. Dan gak keluar sama sekali. Dan pas mereka jalan keluar, tiba-tiba kursi yang ada di depan mereka itu bisa gerak sendiri. Dan di hari yang lain, ada sebuah kejadian yang lebih aneh lagi. I just woke up No, no, no, no. Okay? Awalnya cowok ini tuh ngedenger ada suara cakaran di pintu. Terus dia kira itu anjingnya. Tapi anjingnya itu lagi ada di sampingnya. So jelas banget kalau yang tadi itu pelakunya bukan anjingnya ya. Dan pas dibuka ternyata disitu sama sekali nggak ada apa-apa. Secara misterius anjingnya itu langsung jalan keluar buat nyari tahu. Dan tiba-tiba pintu ruangan itu ada yang gedor-gedor kenceng banget. Sampai akhirnya karena Doi panik, Doi langsung bawa keluar anak bayinya lewat jendela yang ada di samping rumah. Dan sampai sekarang, Doi itu masih aktif ya, nge-share kejadian-kejadian creepy yang Doi alami di dalam rumahnya. So gimana ini menurut lo? Real? Or fake? Terbang. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan empat orang anaknya. Mereka sering nge-share kegiatan sehari-harinya di akun TikTok keluarga mereka, dan semua kontennya itu family-friendly. Ya, sama sekali nggak pernah ada hubungannya sama paranormal, mistis, dan sejenisnya. Tapi ada salah satu video dari keluarga ini yang dipost di akun TikTok itu, yang sama sekali nggak relate sama konten-konten mereka lainnya. Di video itu, ibunya nge-share sebuah rekaman kamera BabyCam yang diinstal di salah satu tempat tidur anak bayi mereka. Ibunya cerita kalau biasanya anak ini tuh tidurnya pules banget. Jadi nggak pernah kebangun-kebangun tengah malam gitu guys. Kalau misalkan pun doi kebangun, biasanya doi itu langsung nangis dan nyariin mamanya. Tapi malam itu tingkahnya tuh aneh banget. Coba deh lu perhatiin baik-baik. Ibunya yang bernama Michelle ini cerita kalau anaknya kebangun tengah malam dan sama sekali gak nangis. Dan do itu malah kayak ngoceh-ngoceh dan nunjuk-nunjuk ke arah pojok ruangan gitu. Bahkan gak jarang ya di video itu do itu kayak ketawa-ketawa sendiri. Eh buat aja ya, kondisi ruangan ini tuh gelap gulita loh. Karena semua lampu di rumah itu kalau malam udah dimatiin dan sama sekali gak ada pencahayaan. Baik dari dalam ruangan maupun luar ruangan. Dan itu berlangsung selama sejam lebih. Sampai akhirnya Dok itu capek dan tidur sendiri. Gua sendiri juga punya anak bayi ya, tapi jujur gua sama sekali nggak pernah ngalamin kejadian kayak gini sih. Song lihat dari gelagat bayi di video yang tadi, gua ngerasa kayak aneh banget aja gitu. Tapi gimana nih menurut lo? 10 Februari 2023 yang lalu. Ada sebuah kejadian yang aneh banget yang dialamin oleh seorang pengguna Reddit Doi cerita kalau jam setengah 12 malam tiba-tiba anak bayinya tuh kebangun dan nangis Akhirnya Doi itu datang ke kamar anaknya dan tidurin lagi Tapi Doi itu penasaran ya kenapa anaknya tuh kok tiba-tiba kebangun kayak gitu Dan nangisnya tuh kayak heboh banget Doi langsung cek rekaman kamera babycam yang Doi taruh di box bayi anak itu Dan ini yang terekam Gue yakin setelah nonton video yang tadi, 99% dari lu yang nonton video itu masih nggak paham ya. Anehnya di mana sih bang? Coba deh sekarang gue pengen lu semua buat fokus ke arah telinga bocah ini. Pas Doi lagi tidur pules banget, tiba-tiba telinga bocah itu ada yang ngejewer. Dan ngejewernya itu berkali-kali dan menurut gue itu nariknya agak kenceng ya. Makanya secara otomatis anak itu langsung kebangun dan ngeliat ke arah sekitarnya. Tapi ternyata Doi nggak ngeliat ada orang satupun ngeliat dari background story-nya dan juga reaksi bocah ini di dalam video gua yakin banget kalau video ini real 100% legit dan sama sekali bukan video settingan so kira-kira nih apa yang ngejewer bocah yang tadi atau siapa nah yang ini nih dari Indonesia beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang nge-share sebuah video yang doi rekam pas anaknya lagi main di rumah kosong, yang lokasinya persis ada di rumah doi. Rumah itu udah kosong dan ditinggalin terbengkalai, sama sekali gak ada yang nempatin. Dan di bagian belakang rumah itu ada sebuah sumur tua. Yang entah kenapa, anak ini tuh kayak demen banget main ke situ. Bahkan pernah sebelumnya, ibu ini cerita anak ini sama sepupunya itu tiba-tiba ngilang, dan ibunya ngegepin anak ini lagi asik main di bibir sumur itu. Dan pastinya itu berbahaya banget ya. Tapi tiba-tiba di hari yang lain, anak ini jalan sendiri balik ke rumah itu, dan Doi itu ngomongnya ngaco banget. Doi itu ngomongnya aneh banget. Coba deh, lu dengerin baik-baik. Di situ, hai, sini, sini, sini. Ayo, ada apa le? Hantu apa? Hantu apa? Eh, sini, sini. Hantu apa, Dek? Putih apa, Pocong? Oh, ada yang loncat. Pocong. Eh, sini, sini, sini. Cepat. Kalau gue sih ngelihatnya anak yang tadi itu masih kecil banget loh. Mungkin umurnya masih 2 tahun maksimal tiga tahun dan anak umur segitu udah bisa ngomong kalau di situ ada pocong dan pas ditanya lagi di situ ada hantu katanya dan doi juga bisa meragain kalau hantunya itu loncat-loncat sambil nunjuk-nunjuk ke arah sumur yang ada di belakang rumah itu Abis itu ibunya masih nanya lagi kunti apa pocong dia bilang loncat iki pocong pocong anjir creepy banget main sumpah merinding nih gua nih Walaupun di video ini tuh sama sekali gak ada penampakannya ya. Tapi video ini creepy banget sih menurut gue. Karena reaksi anak kecil kayak gini tuh menurut gue sulit banget buat direkayasa gitu. Apakah anak kecil yang tadi itu ngomong pocong kayak gitu karena emang doi secara legit ngeliat dengan mata kepalanya sendiri kalau di sumur itu ada pocong? Atau jangan-jangan anak ini ngerti dan tahu sosok pocong itu kayak gimana karena sering diceritain sama orang tuanya? Bisa jadi ya kan? So gimanain buat lo? Apakah yang tadi itu anaknya Indi Home? Atau jangan-jangan karena terlalu sering diceritain sama orang tuanya? Oke okay, guys, thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye bye.